Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video ngobrol sih ya kayaknya nggak tahu video ngobrol atau video tutorial juga uh, saat saya tiba-tiba mengalami uh, keyboard yang uh, mati sendiri gitu tiba-tiba mati gitu lagi dipakai atau mungkin si mouse ini jalan gitu cuman nggak bisa ngetik di keyboard eksternal gitu jadi saya kan di main di laptop uh, saya colokin keyboard eksternal ke Laptop saya gitu, mungkin ada yang bilang oh itu karena keyboardnya murah, ya kayaknya nggak juga sih. Soalnya saya pakai keyboard Steel Series gitu dan saya uh, yakin itu enggak nggak murah-murah banget gitu, Steel Series gitu kan udah udah terkenal juga gitu kan, mereknya bagus juga dan saya kayaknya saya rasa bukan masalah di keyboardnya gitu atau mungkin di port USB-nya juga saya nggak tahu juga karena uh, nggak saya apa-apain saya restart itu tiba-tiba uh, jalan lagi gitu kayak normal. Nah setelah saya investigasi gitu ya, setelah saya coba beberapa uh, cara dan menganalisa juga gitu, saya itu ter, itu itu hanya terjadi saat saya membuka Google Chrome gitu. Baik itu saya misalnya nonton YouTube, buka Facebook, uh, buka Twitter gitu kan buka Google Image gitu. Itu tiba-tiba mati gitu untuk uh, si keyboardnya ini gitu. Dan nah untuk matinya sendiri untuk keyboard saya di sini nggak ada ekok message, nggak ada uh, semacam suara atau apapun. Jadi saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya benerin gitu. Karena kan kalau biasanya kayak BSOD gitu, atau mungkin Blue Screen of Death itu kan biasanya ada uh, Tulisannya ya, ada ya kok, message-nya gitu, ada kodenya gitu, itu kan bisa dicari gitu, cuman untuk ini saya nggak tahu gitu. Nah tapi saya membutuhkan waktu yang agak lama untuk uh, menganalisa masalahnya sekitar seminggu apa dua minggu gitu. Ternyata memang ada masalah pada Google Chrome-nya. Tadinya saya di Google Chrome-nya ini ya, mungkin masalah ini cuman saya di Youtube doang gitu, karena sekarang saya kan suka dengerin lagu tuh di Youtube gitu. Jadi udah lah, nggak usah buka Youtube gitu, ternyata tanpa buka YouTube pun masih terjadi gitu dan akhirnya saya mencoba untuk mengganti browsernya ke ke Microsoft Edge gitu walaupun saya di sini bukan shell ya atau mungkin shilling uh, biar ganti ke Microsoft Edge enggak gitu saya di sini cuman uh, yang saya ganti ini tiba-tiba uh, nggak ada masalahnya lagi walaupun ada pernah sekali cuman udah lama udah seminggu ini udah nggak ada lagi gitu masalahnya dan mungkin kalian nggak harus ke Microsoft Edge juga kalian bisa ganti ke Firefox atau mungkin ke Opera atau ya mungkin browser-browser lainnya gitu ya mungkin ganti aja selain ke Google Chrome gitu dan saya juga di sini belum tentu juga gitu masalahnya dari Google Chrome tapi yang saya tahu kalau Google Chrome ini misalnya saya sambil rekam nih rekam video gitu saya buka Google Chrome itu pasti encoding overload gitu dan mungkin memang ada masalah uh, pada RAM saya mungkin karena kan Google Chrome kalau misalnya startup itu butuh CPU dan uh, RAM juga gitu jadi ya mungkin ada masalah pada laptop saya di hardware-nya mungkin karena yang saya alamin tuh Uh, aneh banget gitu dan mungkin bisa dibilang langka juga gitu karena saat orang lain uh, saya tanya gitu itu nggak ada yang kayak gitu saya kan mikirnya oh mungkin uh, memang dari YouTube-nya gitu ngeglitch gitu atau mungkin ngebug gitu Ternyata nggak tahu juga sih dan mungkin juga mungkin ya mungkin juga dari Google Chrome-nya karena belum diupdate mungkin mungkin tapi yang saya tahu Google Chrome itu update otomatis cuman nanti saya akan coba lagi lah kalau misalnya masih nggak bisa juga atau mungkin masih kayak gitu juga ya mungkin nanti saya akan bikin video follow up ya Atau mungkin kalau bisa saya juga akan bikin video aja juga gitu untuk follow up Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya mungkin ada yang mengalami masalah yang sama Walaupun saya meragukan juga sih ada yang mengalami masalah yang sama Kayaknya ini cuman saya doang gitu dan saya harap cuman saya doang dan ya, jadi cukup segitu doang saya untuk videonya, nggak uh, ada video tutorial cuma ngobrol-ngobrol doang gitu, cuman ya kalau itu jadi tips, atau tahu juga. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.